Ya. Terima kasih. Di sini saya tidak akan panjang lebar, saya akan menjelaskan terkait uh, pengenalan singkat, kemudian juga penerapan UX atau UI untuk menyimpan uh, uang Anda, dan kemudian efektivitas, dan kemudian sebagai diferensiator, atau diferensiatornya bagaimana UX bisa. Ya. Terima kasih bagi Bapak-Ibu yang baru Uh, tahu, tapi kemungkinan sudah banyak tahu ya, Bapak Ibu, bahwasanya UI itu terkait uh, bagaimana produk is layout tertata dengan baik di dalamnya itu ada beberapa komponen dan kami uh, kita mungkin sudah tahu ya sudah banyak umum dan sudah kita ketahui banyak sekali tentang teori ini di dalamnya ada tentang visual design, kemudian juga icon, iconografi, terus ada interface design, dan ada juga graphics. Ini dari UI, sedangkan UX sendiri itu banyak sekali. Kemudian ada dari user interviewnya, nya usability plan, data gathering. Ini banyak hal. Kemudian ketika kita membuat UX, ini lebih dari, lebih dari UI. Jadi ketika kita mulai menerapkan UX, bagaimana produk itu terasa. Terasa itu dalam artian ketika kita menggunakan UX, Bagaimana kenyamanannya dan kemudian feel-nya itu bagaimana? Bagaimana gitu, seperti nantinya apakah ini benar-benar memberikan kemudahan? Dan di dalamnya banyak sekali. Jadi, beberapa cabang ini bukan hanya cabang komponen UX ya, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa pecah jadi beberapa komponen untuk penelitian. Jadi, Bapak Ibu yang ingin mengambil beberapa riset tentang UI atau UX, itu ada beberapa topik nih. Ada beberapa topik, ya ini salah satunya yang terkait graphics, iconography, taxonomy creation, terminologi, ada banyak hal di dalamnya. Dan ini terus, dan ini terus update ya Bapak Ibu. Dan di sini ini terus update, dan terus diperbarui ilmunya. Dan banyak hal, termasuk kita, kita juga kita tanpa kita sadari, dengan ilmunya UX, UI yang terus berkembang ini, di mana tak terasa kita istilahnya juga dalam kehidupan sehari-hari ini kita rasakan, mulai dari beberapa e-commerce yang mungkin kita gunakan tanpa terasa ya, kita tiap hari tiba-tiba menghabiskan duit atau saldo di rekening kita lebih dari satu juta atau lebih dari 5 juta hanya untuk belanja di salah satu e-commerce. Itu belum e-commerce yang lain. Ini ada faktornya, salah satunya dengan UX tadi, tak terasa nih tiba-tiba, eh kita ada diskon. Dan setiap bulan itu salah satu marketing atau salah satu eh, bagaimana caranya untuk merek istilahnya mengeruk uang dari customer atau dari pelanggan itu dengan menggunakan diskon tadi digabungkan dengan UX tadi. Diskonnya salah satunya yang akan kita tahu adalah 11 belas 12-12, hampir. Ini kenapa muncul salah satunya saya ingin bercerita. Ini 111 11, ini awalnya munculnya di negara China. Jadi di negara China ini 111 11 ini muncul karena ceritanya untuk memperingati hari jomblo. Hari jomblo bahwasanya ketika kita menjadi bukan menjadi sih ketika kita belum memiliki pasangan, jadi kita bisa fokus untuk berbelanja dan strateginya marketingnya kemudian diberikanlah sebuah sebuah promo ataupun event 11-11. Jadi tepat pada 11-11 dini hari di China biasanya orang-orang, ini rebutan ya, rebutan mereka itu biasanya rebutan di beberapa aplikasi. Di antaranya ada Taobao, terus JD JD adalah Jingdong yang sekarang di Indonesia juga kita ketahui adalah ID dan juga adalah uh, ada beberapa aplikasi lagi yang lain seperti di mirip-mirip dengan di Indonesia. Dan kemudian strateginya, ketika di Cina diterapin berhasil, mereka menerapkannya melalui pasar-pasar di negara lain, salah satunya di Indonesia. Dulu di Indonesia jarang sekali loh, ada 11, 11 12, dan sekarang hampir tiap bulan. Ini adalah salah satu uh, cara marketing untuk mengeruk customer, atau istilahnya, agar mereka suka belanja. Dan suka belanja tadi, Kemudian diterapkan uh, oleh pembuat produk tadi, mereka menerapkan bagaimana UI/UX-nya ini optimal. Dalam artian, ketika mereka menerapkan UI/UX secara optimal, mereka membangun sebuah produk dalam dalam hal ini website atau aplikasi dengan menerapkan fitur UI/UX tadi agar pelanggan atau customer ini benar-benar betah nih berlama-lama di dalam aplikasinya. Salah satu yang mungkin kita tahu adalah Uh, kita tahu ya, ada Shopee, Lazada, dan aplikasi e-commerce. Dan ini harus kita, harus kita, wasp, uh, bukan waspada ya, kalau tiba-tiba uang kita cepat habis nih. Kemudian uh, beranjak, kemudian ada lima level ya, dari UX Design, yang Bapak Ibu bisa ketahui, salah satunya adalah fungsinya, kemudian usable, kemudian bagaimana digunakan, kemudian ada comfortable, nyaman, kemudian, setelah nyaman, senang, kemudian memiliki meaningful, arti. Jadi artinya Pak apakah memberikan kenyamanan tadi dan bisa memberikan kemudahan untuk Bapak-Ibu menggunakan aplikasinya itu. Ya seperti tadi, ada beberapa e-commerce yang di Indonesia uh, sudah berada banyak di level meaningful. Dan tanpa kita sadari, aplikasi atau e-commerce tadi itu menyedot, uh, bukan menyedot sih, tanpa kita sadari ya, kita jadi... Lama-lama betah di aplikasi tersebut.